Adit Kaharin, Pajrin untuk memainkan game Bus Simulator Indonesia. Tour mode, ya. Oh, maaf nih, Terus, ini aja dulu. Ininya sini, oke. Okay, tour mode, sesuai judul, ya. Sebelumnya, kita sudah ke haluan batu. Arjuna Temple atau Candi Arjuna. Tebing Breksi. Dan sekarang kita mau ke Pasir Putih dari Banyuwangi. Sesuai judul. Go! <tuh> <tuh> <tuh> uh, nih. Kayak asli ngasih ya buatan Nintendo ya gak sih, <gimewas> game freak atau niantik kerja sama ya, atau ada Corp Apalah, itu ya. Pokoknya yang kerja sama sama Nintendo itu loh, itu baru nyempetin sama asli Pokoknya sama dengan Ini anak kan, namanya aku ngelewain aja berurusan, lupa dulu parkour tuh dong, tempat tinggalnya jalan itu. Oke, langsung Kalau saya baru ganti Pak, ngolong aja, Pak Masa, kek Akan Oh iya, sudah ganti kaki ke medium sebenarnya itu kita... sepi gitu. kalau ini, ini. ini, ini, ini kita, kita bisa gini biar nggak terlalu mengalami ini kelihatan nih kalau pakai kontrol Oh, oh lupa, sih. Belok kiri langsung, ya. ya, pun itu belok kiri langsung. Oke, oke, oke. Karena memang di mana kiri, aku balik kiri, ya. Kita coba semua. Oke, Ini udah punya sih. Eh PR. Boleh Kaisar atau PR. Ini Kaisar. Oke, bagi kalian para malam yang ya, ya. banget Kalau kualitas jurnya langsung dari ya. Jadi, kualitas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 do, ini patung gandrung, luang aja, saya nih mau bawa orok dalam. <tuk> okay, Viper, lampu. Ini, ya. Ini, ya. Ini, setting dulu ya. Nih, settingnya ya. Visualnya high high high, entar. Sound full uh, Saya auto transmisi ya. Nah, banget mainnya saya nggak bisa proper gigi di asli aja saya nggak bisa nggak mobil gitu. <giranya> Dor, hai, oke, tangan <manyakan> tersendiri ya iklan nggak tuh nggak bisa oke, oke, oke, anti-material cepat kering cukup sekali oles kita juga sebentar guys no problem gak kena copyright juga nggak <gifat> kena hak cipta oke gak sampai nih di see it saya kasih guys ya e masih mm. kena ya Pati itu blok ya Atau blok, bahasa oh, Jawa kan, ini aja tuh sepi guys ya <tih> Obat apa <laughs> apa sih? sudah belum rontakin, ooo, sakit, oh aneh banget. Anggap anggap gak suka, anget, anget, anget, Tidak seberat Tuhan hidupku Kita <laughs> kemarin Oke kita ke Surabaya terus ke Surabaya Sorry guys penampungnya. belok kanan sini Wah, gak enak, kameranya gak enak <laughs> Kameranya gak enak Sampai Lagi nyampe hari pasir putih. Oke. Si oh. Ma udah turun tuh, udah ngelajah ini ith, Masih ini sedelah <laughs> nombak <nama>, tompel <laughs> oke okay. Buat kepirnya oke okay. pake ling -ling dulu gue jelaskan ternyata dunia nyata belum kesini guys ya Tuh, saya paksa sampai ke empat puluh sepuluh Nyata belum ke sini. saya belum rumahan, rumah-mana, rumah, -rumah kan? Rumah mana gitu. Rumah kantor, rumah kantor itu doang. Oke. Tapi tidak kurang piknik dong. Udah emosional ya. Ijo, itu tuh ijo, ijo, ayo apa tuh kesana yuk apa nih bisa nggak naikin apa Coba... nggak plang eh, gimana ini Wayang. apa lah ini ini apa ya ini siap. oh mode kamera satu Harusnya kayak gini, enak ya Tapi kelihatan coy Jemprung nanti Nah, ini sinematik Loh, aku masuk Joget aja lah Iya yeah. Iya yeah. yeah. Awas nyemprung, dit Awas Bang Adit Kalau namanya Bayu Saya panggil Bang Adit aja Awas Bang Adit Oke nama karakternya Bayu nih guys ya Ini gak bisa Ini emang gak bisa Nah, ada batas juga sana bisa kemana Gak bisa lebih ke tengah laut ya Kita loncat sini Hieronymoo Gila Seperti ini Lumadani masih renangnya Mungkin nanti di selanjutnya, dikasih nasi renang gitu. ini mas-mas, mbak-mbak, renang apa? kesini membuat buat kejemur doang penas-panasan renang dong untuk gelar tikr, enaknya ini pantai Guys, Se-motor lewat, guys. apa nih minuman? Oh. Okay. mau makan sari asri. Gini. Ini, ini kalau di dunia nyata kayak gimana guys ya? Apa ada tahu perahuan itu kalau komentar ya. Panas di lantai pasir putih, itu bondok. Apakah memang seperti ini atau memang lebih ramai lagi? Mungkin penuh, no, itu semburag, hujannya nah, perahu-perahu, bantu perahu. -perahu, ini perahu. Kan hujan kan tuh pada pergi kan, bubar kan, hujan kan. Ayo, mana? Sudah. Sudah. Oke, bening. Oke. Okay. Sudah okay. yuk kita pulang yuk. Sudah puas kan habisnya, kita pulang nih. Okay. Kita pulang joget dulu deh. Oke. Eh. Eh, eh, eh, perkenalkan nama King, adik dikit sejak haru dini Fadrin, sorry yakin pribadi yang King selalu aku asli asli Jawa Barat, lihat plat nomor tiga, platnya, eh, itu dia, <tuh> <tuh> itu dia, plat wilayah tiga Cirebon, yo warna bisnya biru, yo warna favoritku, yo hijau juga warna favoritku, kuning pun warna favoritku, oke, eh cepet lagi, tenggamarnya manis setengah sudah, canggung ini suku pribadian ceria dan banyak kado, door, oke, okay. terus, oh baru. yuk nanti di dalam waikan ya upload kalian kan udah ini udah pada bikin konten ya upload jam ber tidur eh ini air berpanas gitu nya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 Kalau ada suara apa-apa. ini ada yang error dengan suaranya, son. Wuhh, luar motor. -tuk -tuk -tuk -tuk -tuk. GASA VLANGGA OPPROLOUS, anti-material, cepat kering, cukup sekali Oles. Mas, mana masih lihat, Mas, masih malam. Aduh, tabrak <guluh> Sini aja banget, sih. <guluh> Kalau main gitu ya, masih tabrakin tak sih guys. <guluh> Kamu mau motor deh. Inter banget untuk motor mau <guluh> foto <Sipopat> banget. <guluh> oh, mau Dua, dua, dua, dua, dua. Amplas, nih Yang kiri penuh. Yang masih kotak. Buat sore, Biasa lampu. Kok, berat ya? Mana sih? ambil tangki depan nah suara udah kembali nih tadi sepi banget untuk kayak gini oke okay. depan kita belok kiri nyampe ya, nih kalau masuk suruh masuk masukin ke kiri jangan hujan nonton, tuh ini kalau kita ambil bonus itu dapatnya ribu dari tiga berapa? Ini? Nah, cukup ya, ini cukup ya, malam gitu, mau dulu. <tuh>, sekian terima kasih, sampai jumpa, Oke, padikarin, padikarin. bye.